Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, eh, ini saya coba bikin tutorial cara penggunaan eh, zoom ya Untuk di handphone ya Seperti ini Sini ada meeting, kontak, dan setting ya Nah, eh, kalau teman-teman mau scheduling ya Bikin room, bisa di schedule Klik namanya apa Saya eh, Kuliah tropologi misalnya. Ya. Tanggal berapa bisa di setting. Ya, kemudian jam berapa bisa di setting juga. sama manual juga. Kemudian sampai jam berapa gitu, ya. Nah, di sini kodenya bisa pakai bisa tidak. Nah, itu untuk kalau sudah di sini klik down. Nah, ya, contoh. Nah, di sini contohnya Kemudian untuk bagikan linknya klik invite, klik copy to clipboard. Nah, di sini e, nanti ada untuk, e, apa tinggal dipastikan ke WhatsApp atau ke yang lainnya. Nah, itu untuk buat room ya. Bisa di juga kalau ada kesalahan e, judul dan tanggal. Ya. Nah, kemudian juga selanjutnya, untuk join. Nah, untuk join, mahasiswa mohon e, untuk merubah namanya dulu ya misalnya namanya itu ade underscore mata kuliahnya apa antropologi misalnya ya nah mohon setiap kuliah lewat Zoom harus seperti ini ya sehingga kalau misalnya nanti akan di breakout room sama admin enak yang ada antropologi kan antropologi kalau misalnya teori ke teori organisasi seperti itu ya nah kemudian gabung baru ID nya nah, untuk breakout out Breakout room ya, jangan lupa kalau misalnya uh, apa meeting ya, ketika gabung misalnya saya gabung coba sebentar. Nah, ini contohnya saya gabung ya, uh, dengan ID meeting ini namanya ini ya, join meeting. Biasanya kalau minta password, dia akan muncul password "kalau enggak langsung", berarti ya. Oke, kita tunggu. Nah, nah seperti ini tampilannya, kalau ini berarti belum gabung secara uh, suaranya ya, jadi suara dari dosen gak bakal kedengeran, maka harus uh, di diklik ya call over internetnya, nah ini baru udah aktif suaranya, jangan lupa di mute dan diaktifkan videonya, jadi setiap kuliah seperti itu ya, nah seperti itu, kemudian kalau ada big out room misalnya, ada pemberitahuan seperti ini, contoh ya, nah seperti ini, ini Breakout Room Antropologi. Berarti kita join, klik join. Kalau nggak ke, klik join. Dia biasanya ada di sebelah kiri atas. Nah itu diklik aja nanti, diklik breakout roomnya. Nanti tinggal tunggu. Nah seperti ini ya contohnya. Nah seperti ini, oke. Ini berarti udah breakout room ya. Nah, kalau sudah selesai kuliahnya silahkan break leave break room atau leave meeting ya. Kalau leave meeting berarti langsung keluar semuanya atau kalau ini leave breakout break out room berarti uh, dari room ini saja keluar. Contohnya misalnya kalau di tampilan tampilan di di audionya seperti ini ya. Nah teman -teman bisa lihat. Nah seperti ini ya. Jadi kalau tandanya Uh, di sini udah hijau berarti dia belum gabung kalau sudah gabung dia biasanya warna hijau ya contohnya ini ya. saya gabung nah seperti ini ya udah gabung nanti warna hijau nah, kayak gitu ya oke itu saja mungkin dan manfaatnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi